Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembali lagi dengan saya Zain Abitorki di channel Zed Abitorki Pada kesempatan hari ini Saya akan menceritakan sebuah kisah horor Bersama sahabat saya Iswanto dari Nusa Tenggara Barat Beliau akan menceritakan kisah horornya di Kalimantan Bertemu dengan sebuah sosok yang sangat misterius dan sangat menakutkan. Sahabat penasaran, kita saksikan. Nah, sahabat, beliau ini ya akan menceritakan kisahnya di Kalimantan Barat. Beliau menceritakan sebuah kisah mistis ataupun kisah horor. Yang sangat merahkutkan Pada beliau saya persilahkan Ya kembali lagi dengan saya sahabat-sahabat Saya menceritakan kisah saya di Kalimantan Barat Khususnya di kuburaya Waktu itu saya dikontak oleh paman saya di sana Dan saya langsung ke sana Waktu itu saya berumur 24 tahun ya saya menuju ke lokasi di Kalimantan Barat, dan di sana saya menginap dua tiga hari sebelum masuk ke lokasi. Ya, di sana di PT Citra Agro Lestari, ya. Ichiko Agro Lestari. Pas di situ saya ke lokasi dan ingin bekerja sama paman saya, dan langsung saya ke sana dan waktu pertama kali di sana saya ataupun bahan saya belum ada bahan sembako atau bahan ya, hmm. ya rempah lah istilahnya hmm. nah, ketika itu saya kan sudah tahu jalan untuk disuruh pangan saya ya pergi hmm. di sana untuk beli bahan sembako di rempah-rempah di itu kampung sungai terus waktu itu saya berangkat jam 4, jam 4 sore ya itu jam 4 hmm. Abang berangkat melewati sebuah sungai, nah, sebuah sungai. Sungai nah. dan itu sungai penye, pen apa? penghubung antar kecamatan mungkin. Kalau di dalam sana sih nggak ada sungai. Uh, ada parit kecil lah di sana istilahnya. Parit kecil. Oh, parit nah, itu penghubung antara Kecamatan Trentang dan Kecamatan Kuburaya. Iya. Nah, di situ. Dan di situ saya Sampai di Sumatero sekitaran jam 5 Dan saya beli barang-barang di sana Dan ketika itu saya ingin berangkat pulang lagi ke lokasi uh, Sekitaran Maghrib lah hmm. Disitulah saya lihat hmm. Di belakang. Aslinya Itu saya Pas itu disitu saya Kenapa ini apa, -apa? Badan saya gengetar gini Terus saya lihat di belakang kawan-kawan ada penampakan putih hanya menyala. Saya lihat kayak gini. Astagfirullahaladzim, Subhanallah. Saya bila dari hati, saya baru datang di sini sudah dikejutkan hal yang kayak gini. Saya selalu apa namanya ingin berusaha untuk menyadarkan dirilah Soalnya penampakan yang di belakang saya ini seakan-akan itulah itu kira-kira posisi abang ketika bertemu itu badan abang tuh kayak gimana abang? badan saya itu istilahnya kan nah, kaku saking takutnya saya itu kaku dan bisa bergerak gitu. bisa sih bergerak tapi gimana ya takut langsung motor itu langsung, langsung. diam gitu diam. Nah, dan nah, saya berusaha ya. untuk sadar Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi saya masih melihat tetap aja ada kesan-kesannya. Matanya menyala, itu saya kaget. aslinya dan waktu itu saya sadar, sadar, sadar, kalimat Allah. Dan saya bergegas lari, tapi saya lari bukan lari kencang, ya, lari ke depan sekitaran setengah menit lah. Bapak Bapak Bapak Bapak itu tahu saya itu tahu ya ini Nanti itu, muka saya sudah pecat kayak gitu Kita tanya, kenapa deh Tanya enggak apa ada apa-apa Pak kelihatan kau punya muka itu kamu lihat sesuatu Ya benar Pak saya ini sesuatu yang memang di sini tidak ya, lagi anu, sudah murah di sini kayak gitu jadi itu adalah tempat yang sudah biasa untuk orang dan itu menjadi kisah horor yang jadi ya sudah apa, sudah yang namanya ya, rumah, gitu, rumah gitu untuk masyarakat sana, dan mungkin jadi cerita cerita masyarakat sana juga, jadi. Abang itu adalah pendatang yang dari Nusa Tenggara Barat niat untuk bekerja karena ada paman yang di Kalimantan. Akan tetapi Abang malah dipertemukan dengan sosok Ufilanah. Di situ saya baru lihat Ufilanah. Mungkin matanya menyala tapi dia lihat ini, tapi dia lihat ini. Itu di saya asalkan firman sungguh harum Allah bahwasannya di dunia itu ada orang dan manusia kita bisa hidup di antara mereka dan mereka pun sama hidup di antara kita cuman mereka bisa melihat kita tetapi kita tidak bisa melihatnya dan cuman juga terkadang manusia itu suka ya apa bahasanya itu ke adonoran lah, hmm. ataupun ya ketika waktunya bisa melihat tiba-tiba ya ada lah diri untuk hmm, memperlihatkan sosok tersebut. Jadi gimana tuh? Nah, jadinya itu tidak sampai di situ itu sosok-sosok itu sampai diteror lah diterornya. Itu diterorin ya. Abang itu diteror berarti dimain-mainin sama mereka ah, gitu. Iya. Maksudnya itu mereka itu dalam artian jin gitu kan ah, iya. Diteror ya nah, <laughs> Waktu itu kan mulai kan malam tadi deh Sedangkan maghrib mag lah kemalaman Dan saya itu kan kaget hmm. Terus ke sana saya Sampai di tempat minat Di camp hmm. Ditanya orang-orang sana Saya kan diam duduk Langsung duduk ya di sana ya Enggak <laughs> Lalu, ya, tadi, kamu kenapa katanya kata apa-apa saya diam saya ingat yang tadi jadi <tid> <tid> <tid> abang itu udah enggak, enggak, enggak udah bisa mengungkapin dengan sebuah kata-kata <tid> karena saking takutnya gitu <tid> ditanya lagi kenapa kelihatan muka kamu itu kenapa ya ada yang nganu di jalan Engga, enggak nggak apa-apa biasa saja saya nggak ceritakan baru tiga hari baru saya baru ceritakan sama teman-teman di situ sama teman saya dan itu pun saya tidak mau cerita sebenarnya tapi itu makhluk itu selalu meneror saya nah, setiap hari itu, setiap nah lewat kalau, kalau malam lah dia di tidur saya dia datang saat <laughs> Oh iya, ya. abang tidur di datangin oleh, oleh sosok tersebut, Ma. itu kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu nah, Dalam artian itu dia itu suka sama abang kayak Kemungkinan, Kemungkinan. tapi saya mah enggak, enggak terlalu mengikirakan itu cuek, cuek saja Tapi datangnya itu selalu saja dia berdiri di situ <laughs> berdiri di pintu, oh, di pintu. mata tidak. menyala, aduh mata menyala <laughs> gitu kan, terus berbaju ya putih, oh. ya. terus rambut panjang, ya, panjang. Gitu kan. ya itu perempuan. Nah, Tapi rambut. kalau perempuan yang bijinya seperti itu jadi gimana gitu? Untungnya kan? itu makhluk sosok astral tidak ketawa ketawa seperti kasnya <laughs> kalau ketawa itu sudah dalam mati. Lah. <laughs> <laughs> Jadi itu kisah horor ya kisah kisah sedikit uh, ada intermezonnya gitu kan. Uh, tapi pas hari ketiganya ya saya ceritakan kepada semuanya kan saya kan muka saya itu tidak berubah pucat terus, pucat terus Ditanya lagi sama orang-orang di sana, "Kenapa kamu? Hari-hari ini kamu pucat banget?" Hmm waktu itu saya ceritakan yang tadi begini saya ceritakan pada teman-teman begini saya waktu kemarin beli semak Oh ini ini di jalan begini begini uh -huh. terus sampai rumah diteror terus sampai ini saya mencoba untuk hal merahasiakan tapi itu selalu datang saya ceritakan yeah. begini yeah. Abang mencoba merahasiakan nah. supaya tidak diketahui oleh orang nah. lain dan pada, pada akhirnya sosok tersebut itu selalu mengikuti nah, abang ya. gitu, kan? Dan nah. di sana juga kan ada sesepuh di sanalah istilahnya. Sesepuh pasti tahu lah nah. gitu, apa yang abang derita. Di mana itu kata sesepuh? Ya kurang lebih sih dia makhluk itu suka sama saya lah istilahnya. Ya. jadi Tapi... saya juga kayaknya abang itu disukai gitu. Ya. Tapi, Alhamdulillah, diobati oleh Hanum itu, apa namanya? Istilahnya, Ustadz lah. Hmm. Saya di sana. Alhamdulillah, makin kesana makin kesananya enggak lagi, di apa namanya? Enggak lagi diteror. Ah, teror Itu berapa hari, bang? Teror tiga hari. Tiga hari. Dan, bukan cuman di situ saja, banyak sih teman-teman yang diteror soalnya ya, bukan abang saja. saya saja, banyak yang ngalamin. Itulah hidup di dunia rantauan Hidup di dunia hidup di dunia rantauan yang kebutan-kebutan itu nggak sudah lumrah hal-hal iya. kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini sambil sambil mungkin sambil menutupi ya bang bisa nah. atau masih ada? Masih ada. Coba, nah. jelasin aja nah. Dan itu. Kan itu yang tadi masih lagi silih berganti istilahnya di sana saya kerja, membuat saya itu kan di sana. <tuh> kalau kita berangkat kerja itu sendiri-sendiri ya, bukan kerja di istilahnya, soalnya menurut sawit ya, saya berangkat itu pas tengah hari, saya mau istirahat terdengar orang yang apa namanya menangis. Tengah hari menangis. Tengah hari saya di perkebunan sendirian mendengar jadi Jeritan tangisan. Kayak itu ya. gak ada Siap. yang misikir, saya. Ah itu orang ibu-ibu itu saya. Mungkin. Itu ibu-ibu yang pungut biji, pungut brondong saya terus sambil ke lokasi makin jauh, makin jauh itu suaranya terus saya pulang lagi suara tanisan dan disitu saya sudah tahu kan, sudah apa namanya, ingat, oh ini pasti ada ini itu kebetulan lagi itu teror lagi sampai di rumah itu yang apa namanya biarpun saya itu mungkin saya ya apa namanya mengingat apa namanya menyebut kalimat-kalimat Allah itu hilang pergi lagi hilang pergi saya kebanyakan di situ waktu itu yang teror teror kedua jarang tidur saya aja tiap malam saya jarang tidur kawan-kawan tiap malam soalnya dia apa namanya di waktu lelah saya itu dia selalu datang waktu lemah saya istilahnya waktu tidur telekor lah telekor selalu dia di apa namanya istilahnya di apa istilahnya di munculin apa namanya di istilah <guluh> bahasa indonesianya ya Sunda aja Sunda apa ya bang kalau di ngigau seperti ngigau itu oh kalian nah, nah, mungkin nah, hindur, selalu kau itu seakan-akan kita itu ke alam lain gitu pas mati nah, nah, dia, itu, bangun, gitu. dia itu ingin selalu bawa saya itu ke alamnya gitu ya karena suka gitu nah, mungkin jadi... kemungkinan itu kawan-kawan saya nggak kurang tahu saya alhamdulillah disitu saya sadar terus subhanallah <tuh> gitu terus saya dan astagfirullah tadi saya tahu abang aja, nah, saya tahu saya saya lah di situ. kalimat apa saya. aja kalimat bah, yang sekiranya apa? bagus dari ya. iya. dalam Alquran ya. ini. Iya. saya keluar air mata terus saya kenapa saya selalu di teror ini saya kurang tahu. Gitu. saya kalau ada apa-apa itu jarang saya apa namanya, ngasih tahu orang Ataupun keluarga saya Saya itu bagus merahasiakannya Kalau saya tidak dapat menahan Baru saya itu kasih keluar Cerita kan, sama Orang-orang Tapi saya masih belum merahasiakan sampai sekarang Dan waktu ketika itu juga Saya sudah mau pulang Tidak mau lagi di situ Soalnya Tidak nyaman lah untuk saya Kalau saya ceritakan pada teman-teman saya Takutnya mereka itu ikut takut Dan Mereka kan, juga kan orang Mencari nafkah gitu Saya itu bagus menghasilkan Waktu itu saya langsung pulang ya Dapat gaji kedua Kalau nggak salah gaji kedua langsung pulang saya Tidak mau membebani diri Dengan hal-hal yang kayak gitu Dan Itulah Cerita dari saya Di Kalimantan Barat nah, Begitu mungkin sahabat gitu Kisah dari, Kisah dari saya Swanto, jadi bahwasanya pesan dari Swanto ketika kalian ingin merantau, kalian itu harus kuat secara mental dan secara fisik, hati itu kan sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian nggak kuat-kuat amat atau tidak berani ataupun tidak hebat dalam mengambil sikap. Gitu. Ya Jangan merantau, jangan coba-coba, jangan jangan karena ini adalah dunia yang berat gitu, hmm. bukan, di merantau itu bukan cuma, anu apa namanya dalam hal-hal gaib itu apa namanya seakan-akan ikut campur sama kita ya. dalam aktivitas kita itu saling bercampur, si, uh, persinambungan nah. gitu, saling adalah nah. gitu. nah. Jadi mungkin segitu tentang kisah dari sahabat saya Iswanto terkait e, kisah horornya di Kalimantan Barat e, Mudah-mudahan sahabat-sahabat terhibur dan sahabat-sahabat pun merasa takut Karena ini kisah horor supaya sahabat-sahabat terus menonton kisah-kisah dari sahabat saya ini Jangan lupa sahabat-sahabat subscribe channelnya, like komen and share videonya Sekian dari saya dari Suwanto pamit penuh diri Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh